brother-brotherku kembali lagi di channel ngiseng ngiseng kayak ngiseng kali ini punya sesuatu mainan baru ya ini dapat beli online juga Android kamera kayak di sini namanya endoscope kamera 720 pixel 2 mega ya, 2 megapiksel anti air dan warnanya itu hitam oke sebelumnya misal cari-cari di internet kebanyakan lensop, pe, apa kamera terkecil ya dan fungsinya itu ya banyak sebenarnya dan kamera ini sebenarnya sering digunakan oleh para medis ya ataupun para mekanik mekanik mobil itu kan motor fungsinya untuk apa sih Ya, banyak, ya, fungsinya banyak. untuk buatannya sendiri ini made in China, in China ya. Ini bisa dilihat di sini speknya Android, endoscope kamera, resolution, foto shoot, video record, seperti itu. dan hasilnya apakah sesuai dengan yang tertera di dalam boxnya? kita buka saja bro. ada apa saja di dalamnya kita lihat oh sepertinya sepertinya nah ini unit ya unit kamera endoskop itu sendiri warna sih hitam top top ya untuk konektornya coloknya ini type C type C ya dan ini umum sekali buat Android Android juga Uh, kayaknya bisa kalau yang belum type eh, type B ya. oke ada lagi nah di dalamnya tadi itu komputer buat ke laptop dan ini adalah tools tambahan tools tambahan buat taulah, buat apa ya intinya buat itulah lengkap dan ini adalah CD, CD driver Oke. bisa dilihat isi yang terdapat dalam box tersebut jadi bro kamera ini menurut saya banyak fungsinya selain untuk menjangkau hal-hal yang menurut kita susah apalagi sedang servis gitu kan service komputer service otomotif ya motor ataupun mobil bisa nih recommended banget atau bahkan kamera ini cocok juga sih buat melihat yang menurut kita susah untuk dilihat terutama anggota badan kita misalkan kita mau melihat lubang telinga ataupun mau melihat lubang hidung kita sendiri ya, atau mulut kita sendiri dan pastikan kamera ini tetap digunakan di bawah pembimbingan orang dewasa jangan sampai dikasih ke anak kecil karena berbahaya takutnya ditelan lagi, repot Jadi, ini buku manualnya bisa dilihat tertera atau baca-bacaannya dan kita akan uji coba kita akan tes fungsinya untuk apa ya fungsinya untuk apa ah, udah jelas, jelasin ya ya fungsi-fungsinya itu seperti apa ataupun kegunaannya sesuai atau tidak dengan apa yang tertera di buku manual ataupun di boxnya itu Oke kita buka saja bro kita buka dulu tali yang mengikat antara kau dan dia oke nah ini kabelnya. Oke, oh, ya ini enggak jauh beda apa ya? Ada tombol-tombol gitu. Ini kayak handsfree aja ya. Fungsinya, oke, okay, ini diklik ini tombol nih. Oh, ini yang di tadi disebutin dan ini juga pengatur pengatur lampu. Pengatur lampu ya, ini bukan volume volume suara bukan, tapi volume lampu, keterangan buat lebih terang. Nah, dan juga ada mikrofon tadi, oke untuk kabelnya sendiri lumayan panjang, lumayan cukup panjang lah buat menjangkau suatu Dan inilah kamera bentuk kameranya, ini sangat kecil sekali, bro. Seukuran ya, hampir seukuran ujung pensil 2B itu, atau ballpen lah sangat kecil sekali diameternya dan di tengah itu kameranya serta dikelilingnya oleh berapa lampu itu enam lampu ya enam lampu led yang mungkin itu fungsinya buat ketika masuk ke ruangan yang gelap dia akan menyinarnyanya dengan led tersebut e tapware itu apa ya emblemnya tapware ya itu dan ini adalah kabel komputer buat menggunakan koneksinya ke notebook ya ataupun komputer seperti itu dan masih menggunakan tipe USB 2.0 seperti ini warna putih kalau udah warna biru kayaknya lebih cepet ya tapi gak apa-apa deh yang penting bisa digunakan itu nah ini soketnya sama kayak soket handphone android ya ini type siapa type apa ya harus tahu pokoknya itu dah kalau nggak salah bukan type sih ya. ya yang intinya sih itu uh, compatible buat handphone android nah ini tools tambahannya ada apa aja di dalam tools tambahan ini kita lihat oke okay. kita mendapatkan ini ini ini adalah ya kaca ya, kaca pantulan. Kaca pantulan mungkin buat ngambil di kedalaman dan harus melihat gitu kan? mungkin dan ini adalah penguncinya, pengunci kawat itu. Dan di sini kita mendapatkan dua kawat, yang satu kawat berbentuk seperti itu ya. Dan ini satu lagi kawat yang ada magnetnya tuh bisa dilihat ada magnetnya di dalam lilitannya itu, oke itu fungsinya buat narik ya, buat narik benda ataupun objek yang memiliki tarikan magnet nah seperti itu, oke kita akan coba lagi, kita dekatkan top, oke ya ini berfungsi magnetnya dan kita akan coba narik ataupun akan gunakan magnet ini untuk menarik objek yang sedikit berat karena kan kita kadang menemukan mau ngambil baut-baut di dalam apa ya selah-selah yang sulit dijangkau oleh tangan dan paper clip ya oke bisa masih mudah ya Oke kita gunain ini Apakah bisa ngangkat Apa ini gunting kuku ya Oke gunting kuku Apakah bisa oh, Oke lumayan Ya jatuh lagi Oke coba sekali lagi Tuk. Angkat Oke lumayan ya Magnetnya ini lumayan kuat tarikannya Seperti itu Oke bro sini kita akan coba Pasangkan toolsnya yang barusan dibuka ini kita akan memasang tool yang mana dulu ini mirror ya kaca pantul ini cara pemasangannya sangat mudah sekali karena sudah disediakan dratnya itu jadi udah ada dratnya jadi perhatikan dratnya nah itu udah ada dratnya sehingga memudahkan kita untuk mengaplikasikan tools tambahan ini Nah, tinggal diputar aja. Sangat mudah sekali untuk pengaplikasiannya. Nah, bisa dilihat pantulan-pantulannya itu Oke, ada lagi nah ini apa ini? Ini apa ini? Tools kawat magnet ya. Nah, ini uh, tools pengunci. Tools pengunci. Jadi kita harus buka dulu yang mirrornya itu. Kalau mau pasang tools pengunci dan kawatnya. Ini sangat bermanfaat sekali bro. Menurut saya sih seperti itu. Ya. Oke kita akan pasang. Tadi sudah dibuka ya. Kita akan pasangkan... Apa itu yang namanya pasangkan kawat? Kawat? Oke, kita di -zoom tadi biar jelas-jelas. Ini uh, apa? Tools penguncinya, nih Oke, yang pertama kita masukkan dulu tools penguncinya ke kawat yang bermagnet. yang nah, kan udah ada tuh tulis penguncinya nah seperti itu sehingga tidak akan mudah berubah nah seperti ini langsung terkunci tinggal tarik aja tuk, tuk, tuk, tuk. nah ini. ini apa ya oh, oh ya di sini bisa juga tidak rekomendasi deh buat untuk Mirrornya, mirror itu hanya untuk menggunakan buat keperluan pantulan saja. Kenapa seperti ini? Kita tapi nggak boleh kita uji coba, eksperimen, eksperimen seperti ini. Ini uh, cara pemasangannya ya. Mungkin bisa oleh teman teman yang oleh beredar semua, sedi eksplor kembali. Siapa tahu butuh yang namanya endoskop, ya? Kamera endoskop ini karena kita bisa tahu sesuatu yang sebelumnya kita enggak tahu, terutama belakang telinga kita. Wah, dengan apa? Dengan tools ini kita bisa melihat lubang telinga kita, tapi ya sih ngapain juga lihat-lihat seperti itu ya, tapi gak ada salahnya siapa tahu membutuhkan suatu tempat everywhere somewhere and somebody, oke okay. mana ini lagi nih oke okay. uh, ya yeah. udah udah jelas sih ini pemasangan pemasangan apa tools kawat itu ya pemasangan tools kawat Oke, coba kita akan coba praktekkan. Apakah dapat menyambir magnetnya? Top. Oke, nah mungkin uh, rekayasa seperti ini, kamera di atas itu sambil flashing nyala, misalkan di dalam kegelapan, sehingga benda atau objek-objek yang kecil yang susah diambil itu akan mudah sekali untuk diambilnya. Ya, seperti itu. Jirik. seperti itu. Oke. Kita akan coba koneksikan ya. Koneksikan ke handphone. Nah, untuk Android sendiri aplikasinya sudah ada ya. Nah, namanya USB kamera ini bisa di, kita download di Play Store. Kita download di Playstore Store banyaknya. Jadi nggak perlu harus ke apa ngunduh atau pemindahin drivernya dari CD yang tadi. CD driver. Nah ini tinggal plug and play ya. Colok ya soket ke soketnya. Ya langsung colok saja. Dan ini biasanya terkoneksi secara otomatis ketika kamera terpasang. Biasanya ini langsung terkoneksi. Biasanya seperti itu. Tapi ini tidak ya. Oh, tidak. Gak apa -apa deh Ini itu shell. Nah ini tampilannya. Lumayan secara kualitas lumayan ya. Dengan harga yang murah. Dan mendapatkan kamera kecil endoskop ini lumayan untuk melihat tindak ataupun objek kecil ataupun buat spy mata mata ya buat mata mata tapi enakan foto kamera androidnya langsung sih jelas nah ini itu yang terlihat ya kita fokus ke layar androidnya nah. Oke bro Bisa dilihat Ini 2MP di dalam Kemasannya tadi ya 2MP Dan ini hasilnya 2MP itu Menurut saya sih ini lumayan ya Lumayan artinya tidak terlalu burem gitu kan karena hasil dari teks foto tadi di luar ruangan outdoor lumayan bagus dan syuting videonya juga cukup lumayan ya, artinya tidak terlalu buram-buram amat seperti itu. Nah ini kita akan lihat pengaplikasian dari tombol-tombol ini, ya. terutama pola cahaya dan tombol takingnya nya itu, taking gambar. Nah, ini, ini, ini, ini bisa sambil dilihat nih. Ini, kita arahkan, arahkan ke objeknya, objeknya itu kardusnya tuh. Biasanya ini, para bengkel ya, para montir buat melihat benda-benda di dalam mesin biasanya pakai ini. belum banyak sih masih hanya beberapa. Nah ini tinggal klik, nah ambil foto itu udah udah syuting foto ya. terus seperti itu. ini hasilnya hasil taking tadi nah ketika dijum lumayan tidak tidak terlalu pecah ya. tidak terlalu pecah Artinya ini kameranya lumayan bagus sekarang ke kembali lagi ke pengoperasian nah di sini ada volume cahaya nih yang saya sampaikan tadi kita lihat perbedaannya Nah, ini sudah di apulkan nah seperti itu. Plus volume plus turunkan plus minus. Jadi ketahuan objek yang tadinya gelap ketika dinaikkan itu akan terlihat terang seperti itu. volume cahayanya. Nah, bisa dilihat secara langsung penggunaan volume cahayanya. Oke, jam dulu biar terlihat. Jum, jum, jum. Nah, oke, okay. nah, oke, okay. kita akan putar. Nah, sini sengaja biar terlihat cahayanya. Apakah cahaya benar-benar berfungsi? Oke, okay, berfungsi ya. Oke, okay, lagi. Nah, itu. Di diketahuan Lampu LED-nya itu berfungsi dengan baik ya oke okay, naik lagi naik lagi naik lagi dan terang sekali artinya menandakan lampu led-nya berfungsi dengan baik tidak ada yang rusak satupun dari keenam led-nya ini nyala semua seperti itu bro dan tadi ya ini selain volume volume itu volume ini cahaya ini ya saya perlu cahaya ini ada juga apa mikrofon Tuh, ada mikrofon dan ada tombol taking gambar seperti itu tombol setting night itu lampunya sangat terang sekali bro ini bisa melihat sesuatu di dalam yang gelap gelap kulitnya itulah gambarnya oke okay, kita akan uji coba mengambil benda di dalam uh, gelas ya yang artinya kita kurang susah mengambil oleh dua jari kita ya karena kita pendek biasanya sedangkan benda yang mau diambil itu di lumayan dalam. Nah ini kita akan coba ngambil bawed ya dengan menggunakan endoskop ini dan menggunakan kawat sembrani ya. Kita fokus ya, ke LCD detnya. Nah ini mungkin pernah ngalamin juga kan mau Ngambil sesuatu eh susah Pas lagi lepas lagi seperti itu ya, Sehingga kita butuhkan yang namanya Android Eh Android Endoscope Kamera ini Bisa dilihat Jadi kita kayak dokter aja ya Dokter bedah Anjir tuh, tuh bisa dilihat tuh di bawah sana ada Baut Yang terselip di antara Benda-benda yang menghalanginya ini kita sudah nyalakan LED-nya, sehingga kita bisa melihat dalam kedalaman yang gelap. Kita fokus ke Android, aduh susah banget. Nah, saya kamera susah nih. Bisa sama, -sama kamera deh. sebenarnya dalam pengaplikasiannya sangat mudah sekali sebenarnya ya berhubung saya sambil pegang kamera sambil rekam jadi susah fokusnya itu tetap tetap uh, sangat mudah sekali gunanya sangat mudah sekali yang penting kita hanya fokus untuk melihat bendanya Nah, targetnya sudah terlihat nah seperti itu tinggal dekati dan dekati bukan dekati ya dan dapat langsung terp. Nah, ya snack langsung nempel seperti inilah langsung nempel hmm buat yang tadi kita ambil seperti itu kita tunjukkan dulu volumenya, permukaannya. Polymer nah, ini bautnya yang kita ambil di dalam kegelapan itu. Nah, mungkin ini salah satu contoh buat penggunaannya ya, pengaplikasian tentang apa? Endoskop kamera ini. Mungkin masih banyak yang kawan-kawan mungkin perlukan kamera ini karena menurut saya ini sangat membantu dan berguna sekali di kehidupan sehari-hari saya, saya terutama saya sebagai itu tadi gitu ya tukang servis, tukang service sehingga sangat dibutuhkan juga oke okay, bro jadi untuk sesi kali ini mungkin saya cukupkan ya jika teman-teman suka silahkan like comment share and subscribe sampai jumpa di video ngiseng selanjutnya ketika ngiseng share dan brother akan tahu see you next time